Come oh on. Seleksi ribuan santri putri untuk jadi pendamping hidup Ustadz Abdul Somad. Siapa sosok Fatimah yang sebenarnya sehingga terpilih dari ribuan santri tersebut. Dan bagaimanakah proses penyeleksian ribuan santriwati untuk dijadikan istri Ustadz Abdul Sonad. Diketahui. Ustadz Abdul Somad sedang merintis sebuah pondok pesantren Tahfidz. Ia meminta dicarikan istri seorang hafizah Untuk dijadikan pengasuh pondok pesantren yang sedang dirintisnya di Riau Dan menemani serta membantu perjuangan dakwah beliau Di sisi lain Fatimah Az-Zahra Salim Barabud adalah seorang hafizah Mahad ma Al-Muqaddasah pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Perjalanan uas untuk menemukan calon istri. Beberapa bulan yang lalu, Ustadz Abdul Somad soan kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor, di depan sang Kiai, Ustadz Abdul Somad menyampaikan maksud dan tujuan, yakni minta untuk dicarikan istri. Setelah mendengar hal tersebut. Kiai Haji Sahal memutuskan untuk mencari calon istri untuk uas dari kalangan santrinya yang hafal Al-Quran karena mengingat bahwa Ustadz Abdul Somad sedang mendirikan pondok pesantren Tafid akhirnya seleksi pun dilakukan setelah melewati seleksi yang amat panjang akhirnya diputuskan oleh pihak pesantren untuk memilih dan mengajukan santrinya yang bernama Fatimah Az Zahra Salimbarabud kepada Ustadz Abdul Somad. Uas pun tidak banyak komentar. Beliau manut sama sang kiai dan menyetujui untuk dijodohkan dengan Fatimah Az Zahra Salimbarabud, seorang santri putri penghafal Al-Quran yang berusia 19 tahun. Setelah itu, pihak pesantren menghubungi keluarga Fatimah mengenai perjodohan tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, pihak keluarga pun merasa senang dan sangat bersedia kalau Fatimah akan dijodohkan dengan Ustadz Abdul Somad. Inilah yang dinamakan jodoh, segalanya berjalan lancar, mudah, dan mulus. Masya Allah. Ustaz Abdul Somad dan Fatimah hanya bertemu saat khitbah saja. Tidak ada pertemuan sebelumnya, tidak ada kontak-kontakan, tidak ada chatting-chattingan. Karena Fatimah merupakan Ustadzah pengabdian, jadi ia tidak diperbolehkan untuk pegang HP. Sejak lamaran tersebut, Fatimah pontang panting ngurusi perintilan dokumen-dokumen kebutuhan pernikahan di selat tugasnya sebagai ustazah yang memegang halakoh Tafid dan sebagai staf ADM yang kerjanya sangat padat dan pada akhirnya pada tanggal 28 April 2021 berlangsunglah hari yang ditunggu-tunggu oleh Fatimah pernikahan yang ia perjuangkan yaitu pernikahan dengan ulama karismatik yang ia kagumi yakni Ustadz Abdul Somad Barakallahu laka Wabaraka alaika Wajama'a bainakuma fi khair